Kahlil Gibran, lahir di Lebanon pada 6 Januari tahun 1883, dan meninggal di Amerika pada 10 April tahun 1931. Seorang penyair dengan banyak karya tentang cinta, dan sedihnya dia tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya.